Drama Korea selalu identik dengan kisah cinta romantis dan kehidupan remaja. Namun selain genre romantis, drama Korea juga memiliki genre action yang mampu menyihir mata penonton. Drama bergenre action sangat diminati oleh berbagai macam kalangan. Selain karena jalan cerita yang menarik, kemampuan akting dari aktornya pun menjadi sorotan dari semua penggemar. Di samping itu pesona dari setiap aktornya juga mampu memberikan daya tarik yang spesial dari drama atau film Korea bergenre action. Drama update sudah merangkum beberapa nama yang selalu disebut-sebut jika membahas drama genre action. Berikut adalah beberapa aktor action terbaik versi drama update. 1. Ji Chang Wook Buat kalian semua penggemar drama Korea terutama drama action pasti sudah tidak asing lagi dengan wajah tampan dan rupawan Ji Chang Wook. Ji Chang Wook sebelumnya berperan di drama action Populer Healer dan The Haetoo. Lewat kedua drama action tersebut, Ji Chang Wook berhasil melambungkan namanya dan membuatnya menjadi salah satu aktor action yang terbaik. Terlepas dari citranya yang masih muda dan pengalamannya yang terbilang masih sedikit. Ji Chang berhasil memerankan perannya dengan sangat baik dalam dua drama tersebut. Terlebih Ji Chang rela menempatkan dirinya dengan resiko yang cukup tinggi dalam melakukan adegan action seperti adegan tembak-menembak dan pertempuran serta perkelahian. Meskipun melakukan adegan tersebut tanpa stuntman, Ji Chang berhasil melakukannya dengan sangat baik dan luar biasa. Maka tak heran jika Ji Chang disebut sebagai salah satu aktor action terbaik untuk saat ini. 2. Kim Nam Gil Seorang aktor lawas yang diakui karena aktingnya yang luar biasa dan karya-karya yang sukses. Kim Nam Gil sebenarnya memulai debutnya pada tahun 1999, tetapi baru berhasil menempatkan namanya sebagai aktor populer pada tahun 2009 ketika membintangi drama Queen Sondok. Sejak saat itu, Kim Nam Gil terus memberikan karya dan akting yang sangat memuaskan dalam setiap drama dan film yang dibintanginya. Kim Nam Gil juga membintangi banyak serial dan blockbuster seperti Portrait of Beauty, Memoir of Murder Hair, Pirates, dan yang terbaru, The Fairy Priest. Penampilan Kim Nam Gil selalu meninggalkan kesan yang membuat semua penonton puas dengan aksinya. Bahkan tak jarang penonton yang tersenyum dan berhasil merasakan peran yang sedang dilakoninya. Kim Nam Gil juga dipuji oleh banyak sutradara karena memiliki etos kerja yang bagus dan berdedikasi, melakukan aksinya untuk titik kesempurnaan. 3. Lee Jun Ki Jika membahas drama atau film action, maka kita tidak bisa melupakan Lee Jun Ki yang merupakan salah satu bintang action ternama. Dengan gerakan cepat dan kelincahannya, Lee Jun Ki berhasil memberikan karya yang luar biasa seperti Gunman in Joseon, Lawless Lawyer, dan yang lebih baru adalah Flower of Evil. Beberapa karya tersebut akhirnya membuat banyak orang memuji Jun Ki sebagai Raja Seni Bela Diri. Debut dengan karakter Flower Boy, Lee Jun Ki berhasil mengubah imajinya dengan perannya di film Fly Daddy Fly. Dalam film tersebut Lee Jun Ki berperan sebagai seorang siswa sekolah yang memiliki cita-cita sebagai petinju terkenal. Untuk melakukan perannya tersebut Lee Jun Ki harus terus berlatih tinju selama 3 bulan dan mengubah pola makannya untuk membentuk badannya agar atletis. 4. Kang Dong Won Jika dikatakan tidak ada yang namanya pria sempurna, maka kalian semua salah, karena ada Kang Dong Won yang merupakan salah satu pria sempurna di dunia ini. Kang Dong Won lahir dari keluarga kaya, dan memiliki wajah yang sangat tampan, kepintaran dalam hal pelajaran, serta keterampilan akting yang tak perlu diragukan lagi. Kesempurnaan seperti ini hanya dimiliki oleh Kang Dong Won. Selama 17 tahun di industri ini, Kang Dong-won mendedikasikan sebagian besar karirnya untuk layar lebar setelah membintangi blockbuster terkenal seperti Temptation of Wolf. Dengan basis penggemar yang terus meningkat, membuat Kang Dong-won selalu meningkatkan keterampilan aktingnya. 5. Jung Woo-sung yang terakhir adalah aktor action Jung Woo sung yang dijuluki sebagai pria Korea yang paling diinginkan bintang dari segala bintang, dan yang sempurna gentleman oleh forum terbesar di Korea, Daum. Jalan Jung Woo sung menuju ketenaran adalah sebuah cerita yang menginspirasi, karena dia harus berhenti sekolah untuk menghidupi keluarganya. Setelah melakukan banyak pekerjaan sambilan, dia akhirnya berlatih untuk menjadi model, dan wajahnya yang tampan segera mengguncang hati para wanita muda. Dari tahun 1994, ia membintangi banyak film aksi seperti Born to Kill, Shanghai Grand, City of the Rising Sun, dan Beat, di mana adegan motornya telah merampok hati dari banyak penonton. Meskipun terbilang sebagai aktor lawas, tetapi pesona wosung tidak pernah memudar. Itulah dia 5 aktor Korea yang terkenal sebagai aktor action yang sangat luar biasa. Pesona mereka dalam sebuah film dan drama mampu menyihir jutaan mata penonton untuk memuji kualitas aktingnya. Selain lima aktor yang disebutkan di atas, sebenarnya ada beberapa aktor lain yang dikenal juga sebagai aktor action seperti Song Jong Ki, Lee Seung Gi dan yang terakhir Lee Min Ho. Meskipun mereka juga dikenal sebagai aktor action, namun penggemar lebih mengenal mereka dalam drama roman, jadi drama update tak memasukkannya ke dalam daftar. Jadi, siapa dari aktor di atas yang membuat kalian terpesona? Apakah kalian memiliki aktor lain untuk direkomendasikan sebagai aktor action terbaik? Jangan lupa komen di bawah biar drama update dan penggemar lainnya mengetahui pendapat kalian. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukai video ini. Serta jangan lupa share video ini biar teman-teman kalian juga tahu tentang informasi ini. Jangan lupa untuk subscribe, agar kalian selalu mendapatkan informasi terkait drama Korea.